Papa, oke. Okay. Thank you. English, please. You want it? Hai Indonesia. Kim Hyun ketahuan memakai piyama Winnie the Pooh saat live Instagram. Hai sahabat Drakor, kita bertemu lagi untuk membahas mantan raja idol Jon yaitu Kim Hyun. Pemain drama Mr. Queen yang pada tanggal 25 Februari 2021 Tepatnya malam Jumat sedang melakukan siaran langsung atau live di Instagramnya Selama 30 menit lebih Ada hal yang dilakukan Kim Jonghyun Yaitu kesalahan kecil yang membuat dirinya sempat trending di Twitter Yang mengikuti live-nya pasti tahu kesalahan apa itu Di menit 20 lebih, si Nason ikut berkomentar di live Kim Jonghyun ia ingin melakukan siaran langsung bersama seperti yang dilakukan dulu dengan Naino. Cuma bedanya saat bersama Naino, Sineson sempat live di instagramnya untuk beberapa saat Tapi saat live bersama Kim Jonghyun, Sineson tidak lagi melakukan live Kim Jonghyun yang membaca komentar Sineson berusaha untuk melakukan siaran langsung bersama apalagi banyak penggemar yang meminta mereka untuk live bersama pada saat itu entah karena apa mungkin untuk pertama kalinya juga buat kim Jong Hyun live bersama ia melakukan kesalahan yang membuat banyak orang tersenyum dan tertawa kim Jong Hyun bukannya memencet untuk live bersama ia malah memencet tombol kamera belakang sehingga bagian yang ada di depan Kim Hyun ikut masuk live, termasuk ruangan tempat Kim Hyun lagi live. Untung ruangannya di tempat yang bagus dan bersih ya. Dan yang paling lucu adalah baju tidur atau piyama yang lagi digunakan oleh Kim Hyun ikut masuk live. Sebenarnya nggak ada masalah sih jika piyamanya itu tidak bergambar. Piyama Kim Hyun ternyata bergambar Winnie the Pooh. Yang penasaran dengan baju piyamanya, ini dia baju tidur raja. Saat piama Kim Jonghyun terlihat, semua orang yang sadar akan piama Kim Jonghyun langsung berkomentar tertawa dan dengan emot tertawa. Jangankan penonton live, sinasan saja yang menyadari piama Kim Jonghyun tidak bisa berhenti tertawa, apalagi saat mereka baru memulai live. Bahkan Kim Jonghyun sempat menggoda si saat mereka sementara live bersama Mengenai piyama yang digunakan Di video ini nggak ada ya teman-teman tapi di video saya yang satunya Di video ini saya hanya membahas detik-detik Kim Jonghyun melakukan kesalahan yang sangat menghibur Eh hampir lupa sedikit informasi saat Kim Jonghyun habis live semalam dengan si ia langsung mengubah foto profil Instagramnya dengan foto kartun Winnie the Pooh. Tapi pagi harinya, tanggal 26 Februari 2021, Kim Hyun merubah kembali foto profilnya dengan foto ia sendiri. Itulah penjelasan tentang piyama Winnie the Pooh Kim Hyun saat ingin live bersama si Sampai jumpa di video berikutnya.